Hei, halo Namaku Kendrick Ya yeah. Namaku Kendrick Usiaku satu bulan dan 20 hari Aku lagi bangun Lagi main Lagi mau main-main Lagi mau ketawa nih Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat saja ya. Jangan keluar di rumah aja supaya bisa memutus rantai penyebaran COVID-19. Jadi, di rumah aja nonton, makan, atau kalau bisa kerja dari rumah ya. Hai, tanganku sudah suka bergerak-gerak kemana-mana, dan kakiku juga sudah menendang-nendang, suka menendang. Hmm. ceguhannya ceguhannya kendri Tuh, ini apa nih kita main Ayo, ini apa ini mainan ini Oke, okay. okay, sampai jumpa.